oke okay, teman-teman balik lagi di youtube channel sony Kurniawan. nah di video kali ini saya akan berbagi informasi 3 aplikasi pinjaman online tanpa menggunakan ATM pribadi Nah perlu teman-teman ketahui bahwa pinjaman online tanpa ATM pribadi ini berbeda halnya dengan pinjaman harus menggunakan ATM pribadi ya Nah yang mana ATM tersebut dipergunakan untuk metode pencairannya Nah jadi jika pengajuan kita di ACC maka dananya itu akan ditransfer ke rekening kita Namun untuk dipinjaman online tanpa rekening pribadi ini nanti untuk pencairannya adalah bentuk saldo ya atau istilah ini sering disebut dengan pay letter Oke okay, tanpa banyak lebar kita langsung saja ke aplikasi yang pertama ya Nah untuk aplikasi yang pertama yaitu aplikasi Kredivo Nah Kredivo ini untuk suku bunga pinjamannya sangat rendah sekali ya Bahkan uh, sampai dengan 0% Nah Kredivo ini memberikan limit pinjaman hingga 30 juta rupiah Dengan tenor pinjaman maksimal 12 bulan Nah, kredivo ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, HIV, dan juga Kominfo ya. Nah, jadi saya pastikan jika teman-teman mengajukan di kredivo, data pribadi kalian pasti aman. Dan kredivo ini sudah bergabung dengan beberapa toko e-commerce ya, seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ZDID, dan masih banyak toko e-commerce yang lainnya. Nah, jadi jika teman-teman nanti di ACC nanti saldonya itu bisa teman-teman gunakan untuk berbelanja ya di beberapa toko e-commerce yang sudah bergabung dengan kredivo ini nah kemudian untuk aplikasi yang kedua yaitu aplikasi akulaku nah akulaku juga tidak berbeda dengan aplikasi kredivo ya nah akulaku ini selain memberikan limit pinjaman atau pinjaman online ya nah aplikasi akulaku ini sekaligus marketplace ya Nah, yang mana jika teman-teman ada -teman di ACC nah limitnya itu bisa teman-teman pergunakan uh, di aplikasi aku laku ya seperti berbelanja uh, gadget ataupun pakaian ataupun berbelanja yang lainnya nah aku laku ini untuk limit maksimal sampai dengan 15 juta ya dan untuk channelnya sampai dengan uh, 12 bulan juga dan pada umumnya untuk limit pinjaman dengan tenor pinjaman nanti disesuaikan dari kelengkapan data pengajuan kita nah jadi seperti itu dan aku laku ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, AFE dan juga Kominfo ya atau sudah legal nah kemudian untuk aplikasi yang terakhir atau yang ketiga yaitu aplikasi modalku Nah untuk saran saya jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman di modalku Saya sarankan teman-teman mengajukannya harus melalui Tokopedia ya nah, karena aplikasi modalku ini sudah bergabung dengan Tokopedia Dan perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman mengajukan harus dipastikan ya akun Tokopedia kalian itu harus berusia 6 bulan ya Atau sudah aktif lebih dari 6 bulan Nah karena untuk modalku ini nanti untuk metode pencairannya bisa menggunakan OVO dan bisa juga e, dicairkan ke akun Tokopedia kalian ya. Nah nanti tidak berbeda dengan aplikasi seperti Credivo ataupun AkuLaku Nah untuk limitnya itu bisa teman-teman gunakan untuk e, berbelanja ataupun untuk yang lainnya. Nah jadi seperti itu Nah untuk modalku ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK juga ya Atau sudah resmi Nah jadi ketiga aplikasi itu sudah 100% legal ya Atau sudah resmi dan sudah terdaftar di Kominfo dan juga AFA Nah ini adalah tiga aplikasi pinjaman online tanpa menggunakan ATM pribadi ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat namun jika teman-teman ingin bertanya mengenai ketiga aplikasi tersebut silahkan teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar ya oke sampai sini dulu video saya kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh